Jangan lupa like, comment, and subscribe. Eh, eh, eh salah, salah, salah. Ya, kom, kom, kak. Oh ini Apa ini? Ih, kabel. Kabel. Apa bacanya ini? Oh Eh, salah Aduh, petunjuk pemasangan makanan makanan, makanan. makanan, makanan, makanan, makanan. Oke ini langkah-langkah merakitnya lagi kita nih nanti. Ya. E, pertama buka stop kontaknya. Ini. Ya, buka. Ya. Kedua potong bagian kabel jadi dua bagian. Oh berarti ini kita tarik, itu. Ditatak, ditatak. Hmm. <tuk> Nah, itu sambung lagi bagian kabel yang dipotong tadi <laughs> ini nah di sini disuruh sambung lagi ya ya itu, itu sambung di, dibakar dulu dibakar dibakar dulu. eh kenapa nah Bapak eh, Nah ini nah. kayak gini nak. ada kan itu salah net. kalau panas, iya memang itu salah teknik. Yang bujur tuh kayak nak. juga kalau kalikan kayak itu tadi, timing salah. Tuh, langsung panas kali kan. Yeah. Pengujut tuh kayaknya. Terus juga. <laughs> nah, ini nah, itu juga. Nah, biar kita sambung. Nah. Buka dulu ini. Cari. Nah, kenapa jangan itu? Nah. Nah, nah ya. Baik. Oke. Ya, tahapnya Sudah. Hah. sambung itu yang ketiga tadi sambung lagi kabelnya yang dipotong k 4 baca doa. Doa bakar bagian ujung kabel ujungnya ujungnya ini ya, tinggal ditarik, oh. ya, ya ya ya, nah bakar bakar, Dan, balum. <laughs> balum balum balum balum, eh mulai Ya. Astagmalaka. Ya, tarik. Mantap. Ah, gugur koreknya. Panas. Sih. Gugur bujur. Aduh. Aduh. Ayo lanjut tekan. Gugur panasnya. Kada apa-apa. Astagmalaka. Alis belum belum bes bakar. Hampas-hampas anu banting-banting stop kontaknya. Banting-manting di disini, disini oh di pagar di pagar yang satunya hmm. ya. ya. ya. itu e kabel ke kontak yang, tadi, yang tadi. mana ke nah, sini masak oh, hidung oh sini kah ya karun untuknya gerang nih. coba colokan ke listrik keempat anu ini nah listrik oh langsung aja itu listrik apa stop kontak yang lain ambil dulu lah sini di sini aja ya ya ya ya sebaik coba cucuk ini <laughs> di sini. Wah, eh. ini naikin lagi. Hai, semangatnya di sini. Ngarinya ini pinter akan hmm, kalau aku, Kalau